Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua dimanapun anda berada dari sabang sampai merauke Nah di kesempatan kali ini teman-teman ane mau ngebagiin tutorial yaitu Cara memperbesar suara HP Infinix Hot 9 Play teman-teman Dan Infinix Infinix yang lainnya juga ya teman-teman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 Baik, sahabat untuk langkah yang pertama yaitu kita masuk ke pengaturan ponsel, teman-teman, untuk memperbesar suara HP Infinix Hot 9 ini ya, teman-teman. Kita yang pertama yaitu masuk ke pengaturan telepon, teman-teman ya. Kita pilih pengaturan. Nah, jika sudah nampil menu seperti ini, teman-teman, kita pilih menu di sini ada suara dan getaran, teman-teman ya. Kita pilih yang ini ya, teman-teman, suara dan getaran. Kita masuk. Kemudian eh, kita scroll ke bawah, teman-teman ya kita scroll ke bawah yang paling bawah di sini ada di sini ada menu suara DTS teman-teman ya yang ini teman-teman kita pilih menu tersebut teman-teman ya suara DTS nah jika sudah nampil menu seperti ini teman-teman kemudian kita aktifkan saja suara DTS-nya teman-teman untuk memperbesar speaker HP infinix nya teman-teman ya kita aktifkan nah teman-teman uh, suara DTS-nya ini sudah aktif maka secara otomatis Uh, speaker kamu pasti akan besar teman-teman ya di sini dan di sini juga ada empat mode teman-teman di sini ada mode pintar mode musik mode video mode permainan teman-teman. Nah jika kamu memutar mp 3 teman-teman ya atau musik kamu tinggal pilih yang mode musiknya teman-teman. Jika kamu ingin memutar video kamu tinggal pilih mode videonya teman-teman. Nah jika kamu memainkan game kamu tinggal pilih uh, mode permainan teman-teman ya. Dan di sini juga ada equalizer, teman-teman. Ini adalah pengeluaran suara uh, HP Infini kamu, teman-teman ya. Untuk memperbesar atau untuk uh, pengeluarannya lebih enak lagi, teman-teman ya, didengar, kamu bisa equalizer equalizernya, teman-teman Kita masuk ke equalizer, dan di sini ini adalah pengeluaran suara uh, HP Infini kamu, teman-teman ya. Kita fullin aja kalau mau HP Infini kamu suaranya besar, ya, teman-teman ya. Kita fullin aja ke atas. Oke teman-teman, di sini ada 4 mode ya teman-teman ya, -teman. mode pintar, musik, video, permainan. Kamu tinggal pilih saja mana yang uh, sedang kamu gunakan. Nah, sahabat itu dia cara memperbesar suara speaker di HP Infinix Hot 9 Play atau Infinix Infinix yang lainnya, teman-teman. Caranya itu cukup mudah sekali ya teman-teman ya. Kita masuk ke pengaturan, kemudian kita masuk ke suara dan getaran, kemudian kita pilih suara DTS dan aktifkan suara DTS tersebut, teman-teman ya.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 Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang nonton video ini ya teman-teman ya. Dan mungkin itu saja dari saya, terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.